untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Leslor tentunya. Bagi kalian yang selalu mensupport channel ini, aku mendoakan semoga kalian bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan semoga selalu diberikan kelancaran. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, Alhamdulillah para sahabat ya, sekarang udah tanggal 19, selamat Tanggal 19 untuk Leslar, mudah-mudahan rumah tangganya langgeng, rumah tangganya bahagia, dan mudah-mudahan dijauhkan selalu dari orang-orang yang tidak baik. Dan janji Les, tidak bila ya untuk selalu bergenggam tangan. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi orang baik, selalu menjadi panutan dan inspirasi untuk semua orang. Momen ini diunggah oleh akun sahabatting underscore Ada kalimat caption yang dituliskan. Selamat tanggal 19 Lenzlarku Bismillah tiljanah Amin. Masya Allah banget ya. Kita simak juga di kalimat komentar banyak, tentunya tanggapan dan sekaligus doa yang diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya para sahabat dari akun Instagram. Lingarkan di disitu mengatakan, "Jodoh dunia akhirat kalian berdua, Muhammad Rizky Bilar dan Lesti Amin, Allahumma Amin telah doa baik." Yang dipanjatkan dari salah satu sahabat Leslar untuk idola kita, mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Dan bersahabat kita lihat juga, ada unggahan spesial yang kita dapatkan ini, info nih untuk warga Konoha Log Leslar Entertainment terbaru. Papa Bilar bikin panik Bunda La ya saat menemani BBL belanja di mall. Alhamdulillah sudah tembus di 500 ribu lebih persahabat ya untuk viewersnya. Ayo kita pecahkan semoga vlog kali ini bisa masuk di jajaran trending. Amin. Kita buktikan persahabat kekompakan dan kesalitan kita. Berikutnya juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan siang hari ini dari Mama Kejora Yang baru saja memposting foto bareng cucu kesayangan Abang Fatih, Masya Allah, penampilan outfitnya selalu bikin salvo Semakin menggemaskan tambah ganteng, Masya Allah banget ya Hari ini kita disuguhkan vitamin yang sangat bahagia Langsung dari Mama Kejora Dan postingan ini pun, Mama Kejora menuliskan sebuah kalimat Selamat siang, katanya tuh Hingga di komentar oleh Teh Novi mengatakan Ayah, Aduh Masya banget ya Abang Fatih bikin tambah semangat aja untuk kita semuanya Mudah-mudahan BBL selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Tantinya mendoakan yang terbaik Dan selalu mensupport yang terbaik untuk keluarga leslar Kita simak juga di kalimat komentar persahabat Ada komentar yang diberikan dari Gadis Gilik mengatakan keren abang sama Nin masya allah banyak ya penampilan selalu bikin salvo nih setiap harinya Folgi outfit outfit yang dipakai oleh BBL memang branded sekali masya allah dan kita simak juga persahabat di unggahan igs nya bagas garnita nih persahabat ya abang el latihan cengkok katanya tuh satu nada aduh menggemaskan sekali ekspresinya Aduh luar biasa pokoknya kita bahagia sekali happy sekali hari ini semoga Leslar dan keluarga selalu dimudahkan apapun yang dilakukan amin ya robbal alamin untuk berikutnya persahabat kita mampir ke fashionnya abang L nih langsung aja nih persahabatnya outfit yang dipakai hari ini oleh baby L dimulai persahabat dari harga baju itu dibander seharga rp dan kita lihat juga persahabat ya Untuk celana itu 499 ribu rupiah Untuk serbetnya 129 ribu Masya Allah pokoknya Ini sih branded sekali Alhamdulillah mudah-mudahan berkah selalu barokah selalu untuk abang Fatih Kita sebagai fans sejati Jangan henti-hentinya persahabat ya Untuk selalu mendukung Tetap semangat tetap Kompak solid mensupport karya-karya idola kita